Najib, di sini tertuliskan mainan anak-anak. Spesifikasi mainan terbuat dari plastik. Cara penggunaan ikuti petunjuk penggunaan. Diimpor oleh PT Indi Cahaya Niaga. SNI, udah, udah SNI ya. Nah, udah SNI ya. Peringatan, harus dalam pengawasan orang dewasa. Bagian-bagian kecil berbahaya jika tertelan sesuai untuk usia anak yang tertera pada kemasan. Oke, di sini ada ditulis SNI ISO, SNI EIC. Oke, ini ya udah ada cap SNI-nya. Teman-teman yang sudah punya anak. Teman-teman bisa melatih otak anak Dengan bermain rubik Oke okay? Karena tidak banyak orang yang Mengerti tentang rubik ini Bahkan orang tua pun nggak paham tentang rubik Rubik ini Caranya kita Menyamakan warna Misalnya ini putih Ini pink biru dan di bawahnya hijau, kuning sama oranye. Oke okay ya? Di sini tertulis horizontal. Di sini juga ada dibuat vertikal. Oke okay ya? Di sini umur yang bisa dipakai oleh anak-anak umur 0 sampai 3 tahun ke atas. Di atas 0 sampai 3 tahun ke atas ya. Baru boleh melatih otak pada anak. Oke, langsung saja kita buka bungkusnya ya, oke? Nah, sudah kita buka ya. Biru, kuning, pink, kuning, biru, dan sebagainya. Ya, oke, okay. langsung saja. Ini warnanya di saat kita beli sudah sama, ya. Udah teratur, ini kuning, kuning semua, ya. Dan ini video semua. Ini putih semua, ini biru semua, ini orange, ini orange semua, ya, ini kuning semua, dan ini pink semua. Oke ya, ini kita acak-acak akan beracak-acak, nanti warnanya tidak sama seperti ini. Oke ya, kita mulai. Nanti teman-teman sebelum saya acak-acak acak aca si warnanya ini Di part 2 nanti kita akan bermain kembali ya teman-teman Bermain kembali dan membenarkan si rubik ini seperti semula lagi Oke teman-teman sekarang kita acak-acak dulu Nanti di part 2 saya akan membuat video lagi untuk bagaimana cara menyelesaikan rubik secara beraturan seperti semula lagi, oke ya. ini di Pak 1 saya acak-acak dulu. Ini ya kan? Di tengahnya ya kita acak. Kita acak. Udah ya? Udah beda ya? Terus kita acak. Kita acak. Kita acak. Nah, oke ya? Udah tidak sama ya? Ini ada beberapa yang masih sama. Oke ya, kita lihat lagi ya. Ini, nah, ini, ini, ini, kita acak nah, nah, nah, nah, ya. Tidak sama lagi ya teman-teman. Nah, cuma ada beberapa, coba ya kita ikutkan lagi. Oke ya. Oke ya ini sudah acak-acak ya. Di part 1, udah kita acak-acak, nanti kita jadikan lagi rubiknya seperti semula di part 2. Oke? Oke, sampai di sini dulu video saya. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen. Dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baiklah jika teman-teman menonton video ini jangan lupa di komen ya di kolom komentar.